Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Di Tau Sig Channel Pada video kali ini kita akan Membahas bagaimana cara menyusun Tabel distribusi frekuensi Dengan mudah menggunakan aplikasi Excel Kalau pernah belajar musya statistika Pasti pernah menyusun Tabel distribusi frekuensi Oke, kalau kita kerjakan Secara manual pasti sulit ya Nah oleh karena itu untuk membantu kita menyusun tabel distribusi frekuensi Sini kita bisa menggunakan aplikasi Excel Caranya gimana? Oke kita ambil contoh ya Katakan ada data yang dihimpun yaitu data hasil penjualan 6 orang sales di sebuah perusahaan Katakan Ani, Rico, sampai Sinta Hasil penjualan mereka dari Senin sampai Sabtu dihimpun datanya seperti pada tabel ini Ya jadi adalah hasil penjualan Ani ini hasil penjualan RICO dari Senin sampai Sabtu Seterusnya, ini hasil penjualan SINTA dari Senin sampai Sabtu Pertanyaannya adalah, susun data, data di atas pada tabel distribusi frekuensi Yang pertama untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kita harus menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah Atau nilai max dan nilai minimum Jadi kita lihat data di sini, mana nilai yang terendah dan nilai tertinggi Oleh karena itu kita langsung ketik di Excel ya Misalnya kita katakan nilai maksimum itu adalah n atau x max sama dengan ya buatkan rumusnya sama dengan ketik max atau maksimum lalu buka kurung kemudian blok semua data yang ada di tabel ini nih untuk mencari nilai tertingginya kemudian tutup kurung lalu enter nih ketemu bilangan 30 menjadi nilai tertinggi sedangkan nilai terendahnya ketik ya, adalah gunakan rumus ketik rumusnya sama dengan lalu ketik lagi min kemudian buka kurung ini rumusnya ya lalu blok lagi datanya ya oke okay, setelah itu tutup kurung dan enter berarti nilai terendahnya adalah 10 nah di sini juga kita butuh jumlah observasinya atau banyak datanya ya jadi kita notasikan dengan n sama dengan ya banyak data ini adalah ada 36 observasi Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas. Berapa kelas kita akan membentuk uh, tabel distribusi frekuensi. Kita akan menggunakan metode Sturgess. Metode Sturgess memberi rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma N. N Inilah banyaknya observasi. Oke, langsung saja kita hitung berapakah banyak kelasnya. Kita menggunakan metode Sturges, ya yaitu kita ketik rumusnya sama dengan 1 tambah buka kurung 3,322 lalu kalikan dengan logaritma dari ketik log ya kemudian tab maka akan terbentuk lognya lalu n log n itu adalah n adalah 36 ketik atau klik sel 36 lalu tutup kurung kemudian tutup kurung lagi dan enter nih kanya adalah satu 6,17 oleh karena itu kita bulatkan ini menurut metode surges agar semua data di sini bisa tercakup dalam tabel distribusi frekuensi maka bilangan k ini kita bulatkan selalu ke atas artinya bahwa meskipun ini 6,17 maka kita harus bulatkan ke atas menjadi 7 ya jadi ada 7 kelas kita akan bentuk dari data ini ya oke langkah kedua sudah selesai langkah ketiga adalah Ya, Yaitu panjang kelas adalah nilai tertinggi kurangi nilai terendah bagi dengan K K yang mana ini ya Oke kita langsung masukkan rumusnya adalah P sama dengan Ya oke rumusnya sama dengan Ya nilai tertinggi adalah 30 ketik aja atau klik ini selnya Kurangi nilai terendah Oke kemudian buka kurung dulu ya Lalu tutup kurung Setelah itu bagi Kemudian K K yang terlalu ini ya bukan yang kita bulatkan. Setelah itu enter. Oke, jadi ketemulah P-nya adalah 3,24. Oleh karena itu karena kita juga butuh bilangan bulat di sini, maka pembulatannya kita ikuti kaedah matematika ya, teman-teman ya. Oke, 3,24 ini secara matematika kan kita bulatkan ke bawah ya, yaitu ketiga sehingga panjang kelasnya kita katakanlah 3. Oke, panjang kelas sudah ada, banyak kelas juga sudah Sekarang kita masuk pada langkah keempat Membentuk interval kelas Jadi kita bentuk interval kelasnya dari sampai ya Oke, berarti kita butuh ujung bawah kelas dan ujung atas kelas setiap kelas ya Oke, kita coba lihat katakan ini tabelnya Tabel frekuensinya ya, ada tujuh kelas Kita butuh data awal, ini kita sebut dengan ujung bawah ini ujung atas ya Kita bentuk dulu ujung bawah kelas pertama Untuk membentuk atau menentukan ujung bawah kelas pertama Nilainya kita gunakan nilai terendah dari data Oke berarti kalau kita kembali sini, Data terendahnya berapa? Nilai terendah 10 Maka 10 ini menjadi ujung bawah kelas pertama Berarti kita boleh katakan sama dengan Kemudian kita ketik 10 sini Atau kita arahkan ke selnya ini Oke, okay, selanjutnya kita teruskan ke ujung bawah kelas kedua dan seterusnya Untuk ujung bawah kelas kedua atau berikutnya Ujung bawah kelas pertama tadi tambahkan dengan panjang kelas nah, Panjang kelasnya kan 3 Karena kita sudah dapat ujung bawah kelas pertama Maka ujung bawah kelas kedua ini kita hitung dengan rumus Ujung bawah kelas pertama tambahkan dengan panjang kelas Panjang kelasnya lah 3 Ender. Kelas ketiga juga demikian sama ya, yaitu sama dengan ujung bawah kelas kedua, tambahkan dan panjang kelas. Oke, okay, atau kita juga bisa short rumusnya ke bawah. Nah, ini ya, ini ujung bawah kelas. Sekarang kita butuh ujung atas kelas. Ujung atas kelas itu apa ketentuannya? Nah, yaitu adalah ujung atas kelas pertama kita cari dengan menggunakan ujung bawah kelas kedua, kita kurangi dan satu. Ya, jadi, ujung atas kelas pertama ini kita cari dengan Sama dengan ujung bawah kelas kedua kurangi dengan satu gitu. Oke, lalu bagaimana dengan ujung atas kelas keduanya? Kita teruskan ya Ujung atas kelas berikutnya tambahkan dan panjang kelas Jadi, ujung atas kelas pertama tambahkan dan panjang kelas Seperti tadi mencari ujung bawah kelas berikutnya Berarti di sini kita katakan sama dengan Lalu ujung atas kelas pertama adalah 12 Tambahkan dengan panjang kelasnya 3 Enter Atau kita juga bisa shot ke bawah Oke okay, jadi inilah interval kelas yang kita bentuk ya teman-teman ya. ya Jadi ada 7 kelas Panjang kelasnya 3 ya Nah sekarang kita tentukan berapakah frekuensi kelas setiap kelas ini ya Ini langkah terakhir ya Tentukan frekuensi kelasnya Oke okay. Berapakah frekuensi kelas pertama? Artinya, berapa banyak data ya yang ada di sebaran ini? Data 10 sampai data ke-12. Kalau kita plototin kan, pasti capek mata kita ya. Oke, caranya lebih mudah kalau kita menggunakan rumus Excel, teman-teman. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu kemudian ketik rumusnya frekuensi. ya. Jadi, sudah ketemu langsung di sini ya. Tab, ya, lalu kemudian data arahnya. Data arahnya adalah data sebaran data yang kita cari. Nah ini. Oke. Kemudian agar bisa kita batasi nanti semua kita gunakan tanda dolar ya. Berarti ketik F4. Nah setelah itu titik koma ya ini ya. Lalu lanjutkan dengan bins arahnya. Ya bins arahnya yang gunakan ujung atas kelas. Ya berarti dari sini ya. Oke kita uh, blok semua. Sama juga gunakan tanda dolar. Oke, setelah itu tutup kurung. Nah, sekarang enter. Oke, berarti data ini ada satu data yang bernilai 10 sampai 12. Ya, oke. Bagaimana dengan kelas kedua? Oke, untuk mendapatkan kelas kedua, frekuensi kelas kedua dan seterusnya, kopikan frekuensi kelas pertama ini. Ya, copy. Ya, kemudian paste ke Kelas-kelas berikutnya, ya, kita paste -kan. oke. Okay. Tapi ini masih satu, ya, untuk memunculkan berapa frekuensi setiap kelasnya, maka blok dulu ini datanya, kemudian klik aja di sini, kemudian pada keyboardnya tekan Ctrl, tahan Shift, tahan lalu Enter. Nah, ini muncul nih ya frekuensi kelas kedua dan seterusnya. Oke, okay, kita coba jumlahkan apakah sudah benar semua ini sudah tercakup ada 36. Kita hitung sum. Oke, okay, kita hitung ya. Oke, okay, ternyata ada 36 data sudah tercakup semuanya. Berarti kita sudah selesai menyusun tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat.